Penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik Surat Nonugrahawan menjelaskan bisnis ikan hias merupakan bisnis Bisnis ikan hias nasional ini sudah bisa mencapai 10 juta dolar, jelas dikdik -dik saat meresmikan pojok ikan hias di pasar atas baru, nih. Artinya, lanjut dikdik -dik dari 10 juta dolar bila konversi ke rupiah mencapai sekitar rupiah miliar, kalau kita ya. Berdasarkan data lain, kata Dikdik, -Dik, bisnis ikan hias juga pernah mencapai 33 juta pada tahun 2000. Jadi peluang kita untuk bisa mengeksploitasi terdiri dari ikan hias ini adalah hal yang sangat mungkin. Jelasnya. Jenis ikan Indonesia itu di atas seribu, ikan jasmina seperti di negara Inggris yang kurang lebih 10% dari rumah berlata, tangganya memiliki ikan hias. Begitupun di negara kita di jenis merupakan jenis hal yang, jenis, yang akan dipasarkan di sini. Sangat penting, juga menitipkan kepada masyarakat dan dinas muda. perdagangan. Kooperasi dan kementerian, Bisdag Pemerint, dan dinas pangan dan pertanian di Pantan agar fasilitas. Jangan sampai tidak karuan perawatannya, jangan sampai bocor, karena berkaitan dengan ikan banyak menggunakan air. Dik, dik berharap agar pojok ikan hias ini jang. senada dengan Dik, -dik Menurut anggota DPRD Kota Cimahi dari koreksi PKB Aset Subisna menjelaskan bergaya, dengan adanya pojok hias ini sangat bermanfaat untuk jatasa, masyarakat Kota ada Cimahi dan pemerintahan Kota ini Cimahi. Untuk, untuk menambah pendapatan asli daerah, BAD itu sendiri untuk pemerintah. Di samping hey, ya, itu ada potensi si lain si yang harus kita gali, mungkin juga bisa keperburungan atau kerugas. Di, di, di Spantan, ikan kota, ikan kota Cimahi, kita Maryam untuk usaha ikan. ini. Masyarakat yang hobi Potensi itu, ikan hias di Indonesia ada 12.500 spesies dan tidak dari ikan hias dapat menghasilkan pendapatan ekspornya hingga 10 juta dolar per Memang tidak diakui oleh Tita bahwa di Cimahi sumber daya air sangat terbatas dan lahan di kota Cimahi Karena budidaya ikan hias relatif tidak banyak membutuhkan lahan dan sumber daya air tutur Tita karena budidaya ikan hias ini sangat menguntungkan dan menjanjikan hasil dari penjualan ikan hias ini, maka kata kita kembali, perlu adanya dukungan dan merah. Tan Kota Cimahi, dengan program desiminasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang rutin dilakukan setiap tahunnya, disesuaikan dengan kebutuhan. Hadir ya, dalam acara tersebut, Kadis Budparkora, Ahmad Roryana, Kadis Dako Perinda dan Darmawan, Kadis Pantanita Mariam, Bang BJB, Camat Cimahi Utara, Camat Cimahi Tengah Asen Baktiar, Luras Kota Cimahi, Porto Pindah. Darina melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Oke, terima kasih.